Dan kasih tahu juga sama DCDC -DC pinjol ini Bahwasannya OJK sudah memerintahkan Kepada seluruh aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu Untuk tidak boleh At Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel apa kabar kalian semua seluruh subscriber siang ya, yang mungkin hari ini sudah memberikan support dan dukungan yang terhadap channel ini terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah Makan tombol subscribe like dan sudah ya ngeser ngeser semua video-video kita ya dan terkhusus untuk teman-teman yang mungkin udah rajin banget ya untuk ninggalin komentar berupa bentuknya support kepada channel ini mudah-mudahan kalian semua dan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya.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 Oke, okay, baik. Apa kabar? Hari ini yang masih gelisah dan merasa serba salah. Yang mungkin makannya sudah tak enak, tidurnya tak nyenyak dan mungkin mandinya pun sudah nggak basah. Atau mungkin yang hari ini sedang panik mencari dana talangan ke sana kemari, udah minjam di sana dan di sini, akhirnya nggak ada yang kasih pinjam. Atau mungkin ada yang sedang berpikir-pikir bagaimana caranya menyelesaikan semua hutang masalah aplikasi pinjol ini dengan cara yang insan. Atau mungkin ada yang sedang panik, "Gua harus ini itu segala macam, Atau mungkin ada yang sedang merasa malu nih karena mungkin sudah disebar data sama yang namanya aplikasi pinjol gak usah merasa malu kalian itu bukan orang yang pertama yang menghadapi masalah Penyebaran data itu udah ada ribuan orang. Bahkan mungkin udah ada ratusan ribu orang. Jadi nggak perlu panik. Dan Alhamdulillah hari ini masyarakat juga udah banyak kok. Yang tahu bahwasannya pekerjaan dari aplikasi pinjol ilegal itu memang membuat kalian malu. Memang mau menjatuhkan harga diri kita. Memang mau menghancurkan nama baik kita. Apabila memang kita belum sanggup untuk melakukan penyicilan atau mungkin pelunasan di aplikasi-aplikasi pinjol ilegal ini. Oke okay, baik. Hari ini siapa yang mungkin udah kejebak di... 3 5 7 10 atau mungkin 20 aplikasi pinjol. Banyak banget ya kok bisa ya minjol sampai dengan 20 aplikasi pinjol. Ya bisalah karena memang mereka terus memberikan pinjaman ya kan. Apalagi yang hari ini malah mengikuti saran-saran dari DC yang katanya Udah kamu pinjol aja di aplikasi yang lain atau mungkin mengikuti saran dari joki-joki pinjol. Udah nih kita bisa nih ngapus data kalian atau mungkin kalian bisa nih ngebayar utang di aplikasi-aplikasi pinjol tanpa harus mengeluarkan uang pribadi. Malah tambah ribet hidup kita. Nah hari ini aku pengen mengajak kalian itu untuk stop stop bayar semua hutang di aplikasi pinjol. Loh bang, itu maksudnya gimana bang? Kita nggak usah bayar. Oh tidak seperti itu. Karena gua bakal diserang nih sama netizen netizen yang lain kalau seandainya gua menganjurkan kalian itu untuk tidak membayar, ya kan? Sudah pasti mereka akan bilang bang, agama kami uh, sesuai dengan tuntutan agama itu nggak boleh bang kalau nggak dibayarin. So, iya, gue juga sependapat gue juga tahu kok kalau masalah itu ya kan. Nah sekarang yang mau kita selamatkan itu adalah kehidupan kita dengan cara stop bayar terlebih dahulu bukan berhenti membayar, stop bayar terlebih dahulu. Gua yakin 100.000 subscriber kita yang hari ini tergabung di channel ini adalah orang-orang yang baik ya, orang-orang yang memang mau menyelesaikan semua masalah hutang ini dengan cara melunasi. Hanya saja memang hari ini kita tidak punya kemampuan, Bang. Hari ini gua belum mampu untuk melakukan penyicilan dan pelunasan. Nah, oleh sebab itu gua pengen mengajak kalian untuk stop bayar terlebih dahulu. Bukan berhenti membayar ya, jadi jangan salah paham. Nah, apa fungsi dari stop bayar yang hari ini abang mau kasih tahu sama kami? nah kalau kalian dalam keadaan panik sudah pasti kalian tidak mampu bisa berpikir secara positif tenang ya sudah pasti itu itu sudah cukup manusiawi nah sekarang kembali ke kalian itu bisa tidak mengontrol semua rasa panik dan ketakutan kalian bisa tidak kalian itu tidak untuk menciptakan ketakutan ketakutan dan kepanikan kepanikan yang terus-terusan kalian pikirkan Ya, Jadi hari ini fungsi dari stop bayar itu yang pertama tadi kita bisa untuk memilih dan memilah solusi dan langkah apa yang akan kita lakukan. Jadi itu salah satu fungsinya juga bisa menghentikan kalian gali lubang tutup lubang. Bang nanti kalau kita stop bayar maka jumlah biaya denda dan bunganya itu akan cukup luar biasa Bang membengkak. Gua pinjam 1 juta bisa jadi 3 juta 5 juta 6 juta enggak bisa seperti itu. Selamat untuk kalian yang memakai dan menggunakan aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. OJK udah ngasih tahu ya. Untuk semua aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Tidak boleh membebankan biaya denda dan bunga. Melebihi dari 50% pinjaman pokok di awal. Bang itu bagaimana bang maksudnya bang? Kalau seandainya kalian itu pinjamnya 1 juta. Maka. Denda dan bunga maksimal yang boleh diberikan oleh aplikasi pinjol itu hanya 50 50 dari satu juta berapa? Hitung dong ya, lima ribu. Jadi nanti bank totalnya berapa? Jadi satu juta lima ratus nggak boleh lebih dari situ. Abang tahu dari mana, Bang? Dari OJK itu udah gua share langsung uh, chattingan kita dengan pihak OJK. Kita udah tanyakan langsung itu dengan pihak OJK. Bang, kami mau dong, Bang. Kami mau juga chatting-chatingan nih dengan uh, pihak OJK. Berapa sih nomor kontak WhatsApp OJK, Bang? Nih. Nih nomor kontak WhatsApp OJK kalian catat kalian chatting ya. Boleh. Kalian boleh tanya-tanya uh, semua uh, semua hal terkait tentang pinjol itu ke kontak WhatsApp OJK ini pada jam dan hari kerja jangan nge-chattingnya nanti tengah malam ya gak dibales dong ya jangan chattingnya nanti pada hari libur pada hari dan jam-jam kerja kalian chatting saja ke nomor kontak WhatsApp OJK itu nah manfaat dari stop bayar ini tadi juga kalian akan bisa ya untuk mengurangi jumlah utang Kenapa seperti itu Bang? Iya ketika kalian memilih langkah untuk gali lubang tutup lubang di aplikasi yang lain. Ingat setiap uang pinjol yang kalian berhasil pinjam dan kalian cairkan itu sudah pasti ada biaya platform. Biaya administrasi denda bunga ini itu segala macam sudah pasti ada. Jadi kalau kalian stop bayar OJK kan sudah bilang. Denda dan bunganya itu tidak boleh melebihi 50% Tinggal bagaimana caranya kita mengumpulkan uang lalu melunasi hutang Kalau kalian masih terus-terusan tetap menjadi budak dari aplikasi pinjol ini Dengan cara membayar-membayar biaya perpanjangan mau sampai kapan Hutang pinjol kalian ini bisa kalian selesaikan mau sampai kapan kalian terus-terusan uh, menjadi budak ya untuk mencari dana talangan setelah bekerja satu bulanan dapat gaji langsung membayarkan hutang gak akan kelar-kelar ini kalau sampai kalian terus membiarkan diri kalian itu terjebak dengan dinamika aplikasi pinjol ini jadi langkah yang pertama itu adalah stop bayar Sebelumnya kita harus meluruskan hati, membersihkan niat, dan meluruskan pikiran kita. Kita akan bayar nanti ketika kita memang sudah mampu untuk melakukan penyicilan dan pelunasan. Gua tidak menganjurkan kalian itu untuk tidak membayar hutang di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, bang ini aman tidak untuk digalbay, aman apanya ya? Bang ini enak tidak untuk digalbay, enak apanya, namanya hutang ya, bagaimana mungkin kita bisa tetap tidur dengan aman nyaman nyenyak kalau setiap hari dan setiap detiknya kita masih memikirkan hutang pinjol ini jadi yang harus kita perbaiki dahulu itu adalah ya niat kita niat kita dan gua yakin 100.000 orang ini punya niatan yang baik untuk membayar hutang nah setelah itu kita harus punya strategi juga membayar hutang ini nggak bisa dengan secara insan harus ada strategi strategi yang harus kalian mainkan misalnya dengan cara berhenti Nah, untuk gali lubang tutup lubang itu juga bagian strategi yang bagus atau stop bayar terlebih dahulu supaya kalian bisa uh, mengumpulkan uang untuk bisa melakukan penyicilan Bang aplikasi pinjol ini sudah uh, memberikan sanksi biaya denda dan bunganya sudah melebihi 50% Bang pihak OJK sudah kasih tahu itu juga udah gua share ya di video-video yang sebelumnya untuk yang baru-baru bergabung yang hari ini sedang panik-panik berat itu coba dicek dulu semua video-video yang udah kita share di video yang sebelumnya. Kita udah ngebahas pinjol ini 4 tahun lebih. Semua pertanyaan dan kegelisahan kalian itu sudah aku tumpahkan di semua video-video yang sebelumnya. Nah, jadi ada yang tanya tadi, Bang, bagaimana kalau seandainya pihak aplikasi pinjol ini sudah memberikan biaya denda dan bunga itu melebihi dari 50%? Jadi, untuk kalian yang hari ini bertanya-tanya, Bang, ini enggak bisa, Bang. Ini pihak pinjol ini enggak mau, Bang. Mereka itu dilakukan negosiasi. OJK itu udah bilang, ya, silahkan lakukan negosiasi kepada pihak-pihak aplikasi pinjolnya.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 Kalau mereka enggak mau, kasih tahu sama OJK ya. Kasih tahu juga aplikasinya itu langsung instruksi dari pihak OJK. Jadi, tidak ada lagi yang perlu kalian gelisahkan. Tidak ada lagi yang perlu kalian pikirkan tugas kalian itu hari ini ya bagaimana caranya kalian nyari uang yang banyak ya kan bagaimana caranya hari ini pekerjaan kalian itu bisa berprestasi lalu menghasilkan penambahan uang gaji atau mungkin kalian bisa mengintip peluang apa hari ini yang bisa menambahkan penghasilan lalu menyicil hutang-hutang kan lebih baik seperti itu ketimbang kalian ini harus menghabiskan waktu dan energi hanya untuk merfikir yang hari ini sebenarnya nggak penting-penting banget. Ya, yang sebenarnya hari ini yang tidak harus kalian urusi Urusan kalian itu banyak Jadi jangan ngurusin nanya Apakah aplikasi A ini B C ini Sudah ada DC nya atau tidak bang Apakah aplikasi ini akan datang ke rumah atau ke kantor bang Apakah aplikasi ini akan ini itu segala macam Udah stop deh Stop memikirkan sesuatu yang hari ini Tidak penting untuk kehidupan pribadi kalian Jadi udah cukup gelas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 supaya kita bisa menyelesaikan satu persatu pada permasalahan kehidupan ini khususnya untuk di aplikasi pinjol dan untuk kalian yang sudah disebar data yuk kembali semangat lagi kalian tidak sendirian sudah banyak orang yang mengalami masalah seperti ini dan Alhamdulillah hari ini sudah bisa berbenah dan menjadi yang lebih baik lagi oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh